Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang kami hormati Yang memperjuangkan untuk sekolah kedinasan Ataupun CPNS Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang soal TKP Dan insyaallah soal TKP itu pasti akan dikeluarkan dan pasti muncul nanti ya oke Kita akan bahas saja langsung soal TKP yang pertama Bapak Ibu Seorang pengusaha merasa puas dengan pelayanan yang Anda berikan dan memberikan Anda uang dengan nilai yang sangat menggiurkan. Padahal peraturan kantor tidak memperbolehkan hal tersebut. Sikap Anda adalah titik-titik. Apakah A menolak dengan halus dan memberitahukan tentang peraturan di kantor? B menerimanya untuk kemudian disampaikan kepada atasan. C memintanya untuk memberikan di luar kantor karena tidak enak dengan karyawan lainnya. D. Menolaknya, namun apabila memaksa akan saya terima E. Menerimanya dan membaginya dengan karyawan lain Baik, kita akan lihat dulu dan analisa soalnya Di sini ada seorang pengusaha yang sangat puas dengan pelayanan Anda yang sangat baik ya. Dan ketika dia merasakan puas dengan pelayanan Anda Uh, seorang pengusaha tersebut ingin memberikan seuang ya ingin memberikan uang di sini namun kantor Anda tidak memperbolehkan hal tersebut nah ketika hal itu terjadi bagaimana sikap Anda tentu sikap yang Anda lakukan adalah menolak oke okay? menolak oke okay, di sini ada dua pilihan menolak yang pertama ada A dan D kita pilih yang mana, apakah A atau D, Bapak Ibu? Ya, A menolak dengan halus dan memberikan tentang, dan memberitahukan tentang peraturan di kantor. Oke, kemudian yang B, yang D ya, menolaknya. Namun, apabila memaksa akan saya terima, oke, mana yang lebih baik, Bapak Ibu? Yang lebih baik adalah yang A. Anda tolak tawaran tersebut karena itu melanggar peraturan yang ada di kantor Anda. Jadi, Nilai yang paling banyak nanti adalah nilai yang A, yaitu poinnya, insya Allah, pasti 5. Oke, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya untuk E Ya, Bapak-Ibu pertimbangkan kira-kira berapa nilainya, tetapi yang pasti Bapak-Ibu ketika Anda diberikan sesuatu dan itu melanggar peraturan, berarti Bapak-Ibu harus menolak hal tersebut. Jadi yang tepat adalah jawaban A. Soal berikutnya, bagian pekerjaan Anda sedang banyak antrean, seorang nasabah salah datang ke tempat Anda dan meminta pelayanan padahal pelayanan yang diperlukan terletak di bidang lain. Kantor Anda apa yang akan Anda lakukan? Apakah A, memberinya petunjuk jalan ke arah pelayanan yang dibutuhkan? B, meminta tolong karyawan lain yang sedang tidak melakukan tugas untuk mengantarkan orang tersebut? C meminta karya online untuk menggantikan tugas saya lalu mengantarkan orang tersebut ke tempat pelayanan yang benar. D mengabaikannya dan meminta dia untuk pergi sendiri ke tempat tersebut. E menutup pelayanan sebentar dan mengantarkannya ke bagian pelayanan tersebut. Baik Bapak Ibu, kita akan analisa soalnya. Nah, di sini Anda sedang bekerja dan di pekerjaan Anda itu banyak antrian. Oke, ini adalah tanggung jawab Anda ya. seperti yang pertama Anda lakukan adalah selesaikan tanggung jawab Anda. Selesaikan tanggung jawab Anda. Jawab Anda. Lakukanlah pekerjaan Anda. Lakukan pekerjaan Anda. Apalagi Anda di sini sedang banyak antrean Berarti Anda harus tetap stay di sana Harus tetap bekerja di situ Jangan berpindah kemanapun ya Nah ketika Anda sedang bekerja Kemudian banyak antrean Datang seorang nasabah yang salah tempat Datangnya itu salah ke tempat Anda Padahal di tempat Anda itu bukan melayani hal tersebut Nah berarti Dia membutuhkan sesuatu, nah bagaimana kita bisa menolong orang tersebut dan kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita sendiri Orang yang salah datang kita tolong Oke, orang, yang salah kita, orang yang salah datang kita tolong Kemudian di saat yang bersamaan kita harus bisa menyelesaikan pekerjaan kita Itulah kondisi yang Anda hadapi Nah maka yang Anda lakukan adalah satu Apakah A memberinya petunjuk jalan ke arah pelayanan yang dibutuhkan? Oke, kalau Anda memberikan petunjuk jalan ke arah pelayanan yang dibutuhkan, itu mungkin akan membuang waktu Anda untuk melayani pekerjaan, melayani orang yang sedang antrian pada pekerjaan Anda. Berarti di sana Anda mengabaikan pekerjaan Anda sendiri. Oke, ini poinnya rendah ya. Kemudian yang B. Meminta tolong karyawan lain yang sedang tidak melakukan tugas untuk mengantarkan orang tersebut Nah, jadi poin yang lebih banyak itu adalah pada poin 5 Bapak Ibu Kenapa? Karena di sini Anda mampu bekerja sama dengan orang lain dan mampu memanajemen uh, pekerjaan Anda Nah, yang mengerjakan Nah, di sini Anda telah menolong orang tersebut dengan cara menunjuk karyawan lain yang sedang tidak melakukan tugas Oke okay. Ya, berarti orang yang sedang mengalami masalah tersebut Anda tolong Oke pekerjaan satu sudah bisa Kemudian untuk mengantarkan orang tersebut Nah kalau Anda meminta orang lain untuk men untuk mengantarkannya Berarti pekerjaan Anda tetap Anda kerjakan Nah berarti di sini Anda sudah mampu memanajemen mem waktu Kemudian menyelesaikan pekerjaan Anda sendiri Dan e memberikan pertolongan kepada orang atau nasabah yang salah datang tersebut Jadi poin yang paling banyak di sini adalah poin lima yang C, meminta karyawan lain untuk menggantikan tugas saya. Nah, ini adalah poinnya pasti rendah di sini, Bapak-Ibu. Kenapa? Anda meninggalkan tanggung jawab Anda. Di sini, Anda meninggalkan tanggung jawab Anda sendiri. Ya, tanggung jawab Anda. Makanya di sini poinnya pasti tidak bagus. Ya, poinnya pasti rendah. Karena Anda mengabaikan tanggung jawab Anda sendiri. Padahal di situ banyak sekali antrean. Yang dia mengabaikannya dan meminta dia untuk pergi sendiri ke tempat tersebut Nah ini Anda tidak memberikan pertolongan kepada orang yang mengalami masalah tersebut Jadi ini juga poinnya pasti di bawah yang B Yang E menutup pelayanan sebentar dan mengatakan ke bagian pelayanan tersebut Apalagi untuk menutup pelayanan Pasti poinnya di bawah B jadi, poin yang tertinggi di sini adalah jawaban B, Bapak-Ibu. Oke, saya yakin Bapak-Ibu bisa memahami apa yang saya jelaskan. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.